Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo warah sahabat, lestlor dimanapun kalian berada selamat sore selamat datang dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian diva tv yang akan terus mengabarkan kabar baik kabar menarik seputar idola kita lesti dan rizky bilar sebelumnya persahabat bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia, dan vitamin-vitamin bahagia sore hari ini seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini kita mampir ke fashionnya Abang L dulu sahabat ya perhatikan Tempat duduk yang dipakai oleh BBL, persahabat ya disimak. Tentunya ini bukan kaleng-kaleng, harganya luar biasa, fantastis, dibanderol seharga 5.299.000 rupiah Wow, luar biasa banget ya, tempat duduknya BBL aja, harganya 5 jutaan Masya Allah, berkah barukah, belum outfit yang dipakai ini persahabat ya Tentunya luar biasa BBL mudah-mudahan rezekinya selalu lancar Selalu diberikan tentunya Barokah, berkah semuanya Amin Di postingan ini pembersahabat tentunya Banyak sekali tangkapan komentar yang diberikan Yakni dari akun Lailan Skor 130204 mengatakan Beberapa bulan lagi udah nyetir sendiri ya bang Masya Allah banget ya Dan kita akan jaga ke komentar berikutnya Dari akun Hijau mawar hijau-hijau mengatakan di kolom komentar Tempat duduknya mehong katanya itu bersahabat yang luar biasa Masya Allah pokoknya nih untuk Abang Fatih Dan selanjutnya bersahabat yang kita simak ada unggahan dari Ayah Kejora 3 jam yang lalu bersahabat di Eges pribadi miliknya Memposting momen saat tentunya ini acara prosesi pernikahan Bunda Lesti adatnya papa bilar, pasabatnya adat minel, dan di sini ada prosesi sungkeman. Kita tentunya salvo dengan kalimat yang diposting oleh ayah kejora. Sing sehat gelis lesti kejora jangan lupa sholat katanya tuh ini penting banget ya pesan penting untuk bunda lesti dari sang ayah. Tentunya jangan lupa sholat, jangan tinggalkan sholat, masya Allah. Selalu diingatkan oleh sang ayah. Mudah-mudahan persahabat ya, idola kita selalu menjadi orang baik, selalu menjadi contoh baik, selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang. Amin. Berikutnya persahabat kita simak juga. Cidukan vitamin, persahabat ya, alhamdulillah. Tentunya Bunda Lesti dan Kak Urel kembali tentunya bersama bertemu dengan Dr. Fendi, Masya Allah banget ya Sementara Papa Bilar Sebelumnya memposting video lagi Berada di studio baru di rumah Lagi mencari inspirasi untuk bikin lagu persahabat ya Luar biasa nih, idola kesayangan kita Semoga selalu diberikan kemudahan Apapun yang dilakukan hari ini kita juga salpuk dengan tas persahabat ya Yang dipakai oleh Bunda Lesti Tas malam masih di bawah Hari ini juga aduh luar biasa <laughs> Dan tentunya kita salpuk juga dengan banyak sekali komentar positif Yang diberikan salah satunya Dari akun Fira Hartati 245 Suka banget lihat pertemanan mereka Semoga tali silaturahmi persahabatan mereka Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala Amin couple, semoga ada lagu album duet bareng Bunda Lesti dan Mama Nur, Sehat-sehat ya, kalian wanita saleha, wanita berkelas, berhati mulia, gak pernah sombong, baik hati, dan penyabar. Luar biasa respon dan tanggapan yang positif mempersahabati. Ya, kita simak di sini persahabati atas mereka memang couplean, ya. Haduh, Masya Allah banget ya Ini tentunya kebahagiaan yang kita rasakan Masya Allah, ternyata tasnya Kak Loli dan Bunda Lesti ini Kapelan Dan kita inti persahabat ya, harga tentunya realnya Untuk tasnya dipakai oleh Bunda Lesti dan Mama Nur Ini Hermes Paris persahabat ya Dibantulis harga Rp 452.000 Rupiah luar biasa setengah jutanya harganya fantastis banget masya allah dan tentunya persahabet ya kita selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita dan kita simak juga persahabat. Di diunggah berikutnya ada postingan dari ig-nya kak Mega Putri alhamdulillah kak Mega Putri sudah dikirimin video penyemangat untuk ibunda persahabat ya di sini ada sebuah kalimat yang diposting kembali oleh Kak Mega Putri, kalimatnya: "Alhamdulillah, tadi pas jam besuk di Aisu, ibu udah tak liatin videonya. Dedek sama kakak, ibu nangis banget deh, dan tanya terus kok bisa?" Katanya, persahabatan ya, ceritanya gimana videonya diulang-ulang terus sambil senyum-senyum, masyaallah banget ya. Kita bahagia sekali. Alhamdulillah, bisa menghibur ibunda dari Kak Mega Putri, masya Allah, semoga cepat sembuh." mudah-mudahan cepat sehat kembali yang bisa beraktivitas kembali alhamdulillah juga papa bilar dan bunda laci orang baik banget Masya Allah langsung membuat video penyemangat untuk ibu dari kak mega putri mewek banget di persahabatnya baca ini tentunya kita semua pasti ngerti banget gimana rasanya senangnya ibu dapat video penyemangat dari idolanya luar biasa Doakan selalu support dukung yang terbaik bersama ya. jangan Lupa juga streaming terus di channel YouTube-nya Lensor Entertainment mudah-mudahan bisa trending nomor satu. Amin. Tetap stay tune terus di channel Diva TV bersama ya, yang selalu mengabarkan informasi dan tentunya kabar kabar baik, kabar bersama Dari Lesti dan Bilar Bagaimana tanggapan kalian? Diva berkomentar Bang Cijanggal ucapkan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wassalamualaikum channel wabarakatuh.